ingat karamah itu artinya keajaiban dunia keajaiban dunia itu ada tiga pertama mukjizat dan itu hanya dimiliki para nabi dan rasul yang kedua karamah dan itu dimiliki para wali-wali Allah dari kalangan para ulama dan orang-orang saleh. dan yang ketiga sehir dan inilah yang dimiliki oleh dukun-dukun bomo dan yang sejenisnya. Lah Imam Nawawi mengakui banyaknya karamah yang ada pada asy Abdul Qadir Jailani. Bahkan ini pun dikatakan oleh Is bin Abdussalam, "Innahu lam tatawa lam tatawa tara karamati ahadin. Karamatu ahadin minal masyayikh" Abdul Qadir Jailani, fa inna Tidak ada satupun berita yang masyhur dari para ulama, dari karomah-karomah para masyayikh yang lebih masyhur, yang banyak diceritakan manusia melebihi karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pengakuan ulama besar Al iz bin Abdi itu bahkan Imam Zahabi memuji luar biasa ingat kalau sudah Imam Zahabi yang bicara berarti orang ini bukan kaling kaling. orang ini orang betul ya. kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika mensipati Syah Abdul Qadir Jailani dia mengatakan asyaykhul iman al-alim al-zahid al-arif al-qudwatu syaykhul islam Alamul Awliya Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Salih Abdullah Al Jailani Rahimahullah Kata Imam Dhabi Abdul Qadir Jailani adalah seorang syaih Seorang imam Seorang alim Orangnya paling zuhud Paling cerdas Dan layak diikuti kehidupannya dan dia Syekhul Islam Dan dia memiliki alamat wali-wali Allah Muhyiddin penghidup agama Kuniahnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahullahu ta'ala Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Karena Syekh Abdul Qadir Jailani mutamaskikan bi qawaini yadu ilaiha, ila akhir kaulih ibnu Hajar. Jadi ibnu Hajar al di sampai mengatakan dia adalah syekh Abdul Qadir al Jailani orang yang paling berpegang dengan undang-undang syariat. Bahkan dikatakan oleh alimam ibnu Kudama al Makdisi ma'ruf ibnu Kudama, dia mengatakan. Dakhal Nabi Baghdad sanata ihda wasittin wa khamsu miatin Aku masuk ke Baghdad Pada tahun 561 hijriah. Fa'idha ya. Syekh Abdul Qadir Jailani biha Intahat ilaiha biha ilman wa amalan Wa halan wa wasdiftaan Ternyata semua ilmu orang-orang Baghdad Amalan orang-orang Baghdad Fatwa orang-orang Baghdad Kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Lihat Pujian yang luar biasa Bahkan Ibnu Qasir Juga memuji beliau Dan mengatakan Kana fihi Beliau adalah orang yang memiliki Sifat zuhud yang banyak Dan banyak lagi Tidak perlu saya Bacakan pujian-pujiannya Nanti habis waktunya Hanya untuk memuji beliau saja kita masuk dalam beberapa kisah yang menakjubkan dari Al-Limam Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahullahu ta'ala Al-Syaikh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang sangat produktif banyak karyanya Di antaranya dia mengarang kitab Igathatul Arifin Wa Gayatu Minal Wasilin Kemudian Adabul Suluk, kemudian Tuhfatul Muttaqin wasabilul arifin. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Gunyah li tadbi tariqil haq. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Futuhul Ghaibi. Kemudian juga Fathur Rabani. Fathur Rabani ma'ruf. Kemudian juga kitabnya At-Tariqu dan banyak lagi kitab-kitab beliau artinya beliau memang produktif banyak karya luar biasa Nah, sebagaimana para ulama yang lainnya Ikhwatul Fidin melihatkan Allah Azza Wajalla, Jalla Syekh Abdul Qadir Jailani ini meninggal ayahnya ketika baru meninggal baru berakhir beberapa bulan setelahnya ayahnya meninggal artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini yatim dan yang mencetak dia menjadi ulama besar itu rupanya ibunya sering saya ulang-ulang banyak para ulama dunia yang mencetak ulama siapa? ibu-ibunya Imam Syafi'i dicetak ibunya Imam Ahmad yang cetak ibunya termasuk juga Syah Abdul Qadir Jailani yang mencetak menjadi ulama besar adalah ibunya karena dia terlahir yatim ibunya adalah wanita yang sangat salehah. Dan nasabnya saya katakan tadi sampai kepada Husain ibn Ali, artinya dia seorang Husainiah, wanita dari ahli bayt keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Lah, Syaikh Abdul Qadir Jailani ini lahir di Jailan. Jailan ini kalau sekarang mungkin ada satu daerah di Iran di Iran ada tempat namanya Jailan maka Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbahkan kepada daerah kelahirannya Jailan maka disebut Abdul Qadir Jailani karena dia orang Jailan dan Jailan itu satu kota kecil yang ada di Iran ketika itu dan itu bukan kota para ulama Jailan itu bukan kota para ulama sehingga Syah Abdul Qadir Jailan tidak puas belajar di Jailan karena itu bukan kota para ulama maka sebagaimana umumnya para ulama dia pun rihlah litolabul ilmi berangkatlah dia dari Jailan menuju Baghdad dan Baghdad kala itu adalah kota para ulama terlahir ulama-ulama dunia ma'ruf Baghdad itu tetapi sayang ketika diserang oleh Tatar tentara Mongolia maka tentara Tatar banyak membakar kitab-kitab para ulama sehingga banyak yang hilang sampai hari ini keganasan Mongolia ketika menyerang Tatar di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala walaupun ketika Abdul Qadir Jailani hidup di zaman Khalifah Abbasiyah dan ketika itu memang kondisinya sangat sangat memprihatinkan karena banyak terjadi huruf peperangan mana orang-orang antokiah orang-orang sadibi itu orang-orang Nasrani menyerang kaum muslimin dan ribuan kaum muslimin banyak meninggal dunia memang banyak kekacauan di zaman itu tetapi walaupun demikian Baghdad itu masih negara atau kota yang sangat dicintai para tulabatullah ilmi karena masih banyak ulama yang hidup di situ salah satunya adalah tujuan safarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala ketika usianya 18 tahun kemudian dia safar dari Jailan menuju Baghdad dan dia belajar di rantau selama 33 tahun baru pulang yeah. anda bisa bayangkan besar-besar di jalan itu tua-tua di jalan yeah. 33 tahun coba bayangkan ini pondok Jabaluhud ni tiap minggu di jenguk kadang-kadang minta pulang. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani 33 tahun dia enggak dijenguk sama ibunya. Betul-betul setelah dia menguasai seluruh funun ilmu baru dia pulang menjadi Syekh Baghdad. Diakui keilmuan. Makanya salah satu syarat thalabul ilmi kata Imam Syafi'i tuluz zaman. Lamanya waktu. Karena ilmu itu bukan ta'ammul tapi ta'allum. Bukan ta'amul, bukan dipikirkan, tiba-tiba dapat ilmu yang disebut dengan laduni, bukan. Tapi dengan cara belajar, salah satunya diperlukan tulus zaman panjangnya waktu, maka Syekh Abdul Qadir Jailani belajar 33 tahun, menguasai akidah, fikih, usul, mustalah, hadis, macam-macam, dikuasai. Makanya kemudian tadi sebutkan oleh Imam Zahabi, bahawa dia adalah syekhul islam karena dia bidang semua ilmu syariat. al muslimin ada cerita yang menarik. Ah, di sini mulai ceritanya nih. Ketika Syekh si Abdul Qadir Jailani hendak berangkat safar dari Jailan menuju Baghdad, ibunya memberikan bekal 40 dirham. Besar 40 dirham, ikhwan. 40 dirhaman itu besar karena satu dirham itu 4 gram mas lebih ya, satu dirham itu. Kalau 1 gramnya itu, anggaplah 1 juta, berarti 1 dirham itu 4, 4 juta. Kali 40, kan begitu ya. Kan besar, lumayan kan ya. Ibunya memesankan kepada Syah Abdul Qadir Jailani, La takdib ala La takdib ala ahad. Jangan kau berdusta kepada siapapun. Jadi anak yang jujur. Dipegang itu wasiat ibunya itu berangkat dia dari jailan menuju Baghdad Allah takdirkan ketika dia bersama rombongan dengan orang-orang lain yang menuju Baghdad bersama para pedagang para pokoknya rombongan gitu ya, bersama yang lainnya Allah takdirkan di tengah jalan dirampok datang para perampok ini perompak padang pasir ini ya bukan bajak laut bajak padang pasir ya karena di padang pasir jadi dikepunglah itu orang-orang termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka semua barang-barang orang itu diambil namanya rampok. yang ngerampok loh kan diambil barangnya. Giliran terakhir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu punya barang apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, indi arba'ina dinar, aku punya ini. Saya punya 40 dinar dicari enggak ketemu kamu bilang kamu punya uang 40 dinar kata Syed Abdul Qadir jadi ya saya punya 40 dinar mana uang itu akhirnya dicari-cari-cari-cari katamu ini ketua rampok ini heran biasanya kalau orang mau dirampok dan punya uang pasti tidak akan ngaku itu. Apalagi Syah Abdul Qadir Jailani ini menyembunyikan uang itu di tempat yang sangat rapi, susah untuk ditemukan. Tapi jujur dia ingat kata-kata ibunya, jangan dusta, Walaupun yang nanya perampok ngomong saja. Itu maksudnya. Jadi rampok ini mengatakan kepada Syah Abdul Qadir Jailani. Kenapa kamu mengaku kamu punya uang arba'ina dinar, Empat dinar itu. Maka dia mengatakan karena aku sudah berjanji kepada Allah kemudian kepada ibuku dan kepada diriku sendiri alla aqdhib ahada aku tidak mungkin dusta kepada siapapun termasuk kepada kamu wahai para rampok dari situ tersentuh dari kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani maka rampok ini seumur hidup tidak pernah menangis ketika itu dia meneteskan air mata karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani dan setelah itu dia bertobat dari rampoknya. <laughs> merampok tawbah karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani karamah ikhbar yeah. mahasyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. kemudian ketika dia sampai saja di kota Baghdad ingat kota Baghdad itu sekali lagi itu ibu kota kota yang metropolitan bahasa kita semua serba mahal yeah. sementara bekal Syekh Abdul Qadir Jailani ini hanya bisa dimakan beberapa hari dan bulan tidak bisa bertahan bertahun-tahun makanya disebutkan oleh para ulama bagaimana kesabaran Syah Abdul Qadir Jailani ketika menuntut ilmu ikhwah dijelaskan bahwa gini Jadi disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Da'ilut Tabaqat Al-Hambali jadi Syah Abdul Qadir Jailani ini karena sudah habis bekas sama sekali enggak ada enggak ada yang dimakan akhirnya kemudian dia pun mem, mem, apa namanya selalu datang ke sungai jadi sungai itu di tepi sungai itu biasanya orang-orang pasar orang-orang pasar itu itu kalau tidak laku maka sayuran-sayuran itu dibuang di tepi sungai itu jadi si Abdul Qadir Jailani kalau sudah tutup pasar dia nunggu di situ jadi kalau ada sayur yang dibuang maka dia kutip dia bersihkan dia bawa pulang dia makan sampai suatu ketika, memang lapar betul maka sebagaimana kebiasaannya karena ingat dia punya izah yang kemuliaan dia tidak mau minta siapa siapapun tidak mau jadi pengemis mananya Lah, suatu ketika dia sudah menunggu rupanya di sungai itu banyak juga orang yang sama seperti dia kelaparannya ketika sampai sudah habis sayur yang dibuang itu karena diambil orang bertiga hari berturut-turut datang ke situ sudah nggak ada datang ke situ sudah nggak ada akhirnya dia tiga hari tidak makan hanya minum lemes hampir mati paksalah kemudian dia duduk di majelis yasin lah ketika dia duduk itulah dia sudah lemas sudah sudahlah sudah pasrah mati-matilah kan begitu kelaparan rupanya ada anak muda datang dari kejauhan masuk ke masjid bawa roti sama daging panggang dimakan di hadapan dia ditengokin setiap dia makan roti Abdul Qadir Jailani yang melihat dari kejauhan ikut mangap juga. Napa ora apa? Lihat toh. Lihat orang makan ikut lapar kan gitu kan. Tengok dia makan mangap juga ya. Tengok dia kunyah, kunyah juga padahal enggak ada yang dikunyah. Orang laparnya seperti Pak Tom kan itu dilihat. Akhirnya anak muda yang makan ini memperhatikan si Abdul Qadir Jailani ini aneh. didekati ya, akhirnya dan ditanya kamu ini siapa dan dari mana kemudian dia mengatakan anak Abdul Qadir dari Jailah peranjat anak muda ini dan mengatakan saya juga dari Jailan, sama dengan kamu siapa namamu tadi Abdul Qadir siapa nama ayahmu si Anu siapa nama ibumu si Anu mana kampungmu ini Gitu. langsung gemetar orang ini dan mengatakan sesungguhnya Ibumu itu menutup menitipkan uang kepadaku untuk dihantar kepadamu dan beberapa roti Aku sudah putus asa mencarimu Sampai roti yang dititipkan ibumu ku makan juga Tapi aku takut mengambil uangmu Sehingga terpaksa aku makan bangkai karena darurat Rupanya Allah takdirkan saya ketemu di masjid ini dengan kamu Wehai Abdul Qadir ini uang yang dititipkan ibumu kepadaku ambillah tolong ikhlaskan roti yang dititipkan ibumu yang sudah kumakan ya. lihat bagaimana kondisi Syabdul Qadir Jailah ini tolabul ilmi namanya ya kelaparan gitu ya. mana ada di Jabalauhud kelaparan yang ada dibuang-buang nggak habis lauknya masih banyak kan itu ya, kenapa dah makan nambah lagi di warung <laughs> Talabul ilmi sekarang dipenuhi Makanan bukan dipenuhi ilmu Di lemarinya bukan Kitab Indomin Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Jadi begitulah Syah Abdul Qadir Jailani Rahimahullahu ta'ala Kesabaran dalam menuntut ilmu Ada kisah yang menarik juga ya kawan Disebutkan Tentang perdebatan Syah Abdul Qadir Jailani dengan syaitan Dengan iblis Debat dengan syaitan dan itu disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dikatakan oleh Asy-Syeikh Al-Fauzan hafizhahullahu taala ini menunjukkan bagaimana kecerdasan fikihnya Abdul Qadir Jailani sampai Sayyid Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu taala mengatakan ini menunjukkan kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan bagaimana kisahnya dijelaskan suatu ketika beliau mengatakan saya sedang safar dan ketika itu cuaca sangat panas sekali ala harri fi ba'dil asfal panas sekali tiba-tiba ketika panas terik itu kan karena matahari memancar luar biasa tiba-tiba ada awan awan itu menaungi kepala menghalangi antara terik matahari dengan kepala dari situlah tiba-tiba Dari awan hitam yang menaungi diriku Kata Syah Abdul Qadir Jailani Nadamu nadir Tiba-tiba ada yang menyeru Dari langit sana ada yang menyeru Dan mengatakan Ya Abdul Qadir Ana Rabbuk Wahai Abdal Qadir Jailani Saya adalah Rabbuk Maka Syah Abdul Qadir Jailani Rafa'a ra'asah melihat ke langit Dan mengatakan Antallah La ilaha illahu Apakah engkau adalah Allah yang tidak ada sembah berakli sembah kecuali Dia? Maka kemudian suara itu ada lagi di langit dan mengatakan ana rabbuk saya Tuhanmu. Ana rabbuk saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya setelah dia mengatakan ana rabbuk waqad ahlaltulaka maharramtu alaik ya Abdul Qadir saya Tuhan wahai Abdul Qadir, aku telah halalkan yang sebelumnya ku haramkan kepadamu. Maknanya semua manusia haram melakukan ini kau halal. Semua manusia haram memakan khabar kau halal. Semua haram berzinah kau halal. Pokoknya seperti itu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jaelani mendengar kata-kata, "Aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu." Maka dia mengatakan Kadabta ya adu Allah, Kadabta ya adu Allah. Dustangka wahai muswallah, bal anta syaitan. Engkau bukan Tuhan, kau nas syaitan. Fatamas zakatil kesahab. Tiba-tiba awan hitam itu langsung berpecah, menyebar. ya Lah dari situlah tiba-tiba kemudian muncul lagi suara dan mengatakan Ya Abdul Qadir, najauta minni. Bifiqhika fi dini Wahai Abdul Qadir Engkau sudah selamat yeah. Najauta minni engkau selamat dariku Dengan kecerdasan fikihmu dalam agama Lakan fatantu bihadal hilah Qablaka sab'ina rajulan Sungguh sebelum itu kata syaitan Aku sudah memuji 70 orang Semisal kamu Dari kalangan para ulama Kalangan Zuhan dan mereka terkena fitnah kecuali kamu katanya lihat bagaimana Syah Abdul Qadir Jailani mengatakan apa tidak mungkin kenapa kenapa Syah Abdul Qadir Jailani mengatakan kadab terdusta kamu karena kata Syah Abdul Qadir Jailani ketika ditanya ketika ditanya maka dia mengatakan araf tuan aku syaitan kenapa aku tahu dia syaitan karena Ketika dia mengatakan aku halalkan kepadamu yang ku haramkan kepada selainmu, maka dia mengatakan li anna ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tahlil wa la tahrim, tidak ada yang berhak menghalalkan dan tidak ada yang berhak mengharamkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kalau kemudian dalam dunia tarekat ya di mana orang itu kalau sudah tingkatan makrifat tingkatan makrifat Sampai meyakini adanya Huluia, Manunggaleh, Kusti, itu ya, bahwa Allah itu betul-betul menyatu dengan badan. Tiba-tiba kemudian seseorang boleh tidak melaksanakan salat, boleh meninggalkan zakat, boleh meninggalkan puasa, boleh tidak haji, karena alasannya Tuhan sudah menyatu anak anta anta anak bahasanya. <laughs> saya kamu kamu saya kata bingung dia mana mana saya mana Tuhan karena menyatu masalahnya makanya terkadang makin makrifat itu bukan makin baik makin bejat kan begitu karena dia meninggalkan sholat dia meninggalkan apapun ketika ditanya kenapa anda tidak sholat siapa bilang saya tidak sholat bukan kalau yang mengatakan inna sholat alidikri sholat itu untuk mengingat diriku jadi kalau aku sudah ingat Allah, aku sudah sholat katanya kerana solat itu untuk mengingat diriku apalagi kemudian Allah berfirman U'budullaha hatta ya'tiakal yakin sembahlah Allah sampai yakin aku sudah yakin ngapain aku nyembah katanya kan Nah kacau ini kalau sudah Quran di pelintir padahal yang dimaksud sembahlah Allah sampai yakin maksudnya sampai ajal yakin di sini mananya ajal kata Imam Ibn Ghazir rahimahullahu ta'ala dan ahli tafsir yang lain sembah Allah sampai mati bukan sampai yakin artinya kalau sudah yakin tak perlu sembah gitu. Ya. Nah, itu kebelinger. Tuh. Masyur al-Muslimin jadi Syahatul al Qadir Jailani mengatakan apa dia mengatakan bahwa setelah Rasul tidak ada yang menghalalkan tidak ada yang mengharamkan. makanya dia mengatakan kepada syaitan tidak ya. mungkin halal bagiku haram bagi orang lain atau sebaliknya kan itu Masyuran Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla Dari silah maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala Beliau memuji dua perkara dari sosok Syekh Abdul Qadir Jailani Pertama ketika Abdul Qadir Jailani membahas tentang takdir dan membantah penyimpangan dalam Qadariah Yang kedua bagaimana ketika Abdul Qadir Jailani mendebat syaitan Dari sini salah kata Imam Ibn Taimiyah Aku sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani Sebagaimana disebutkan Imam Abdul Qayyim dalam kitabnya Madariju Madariju sadikin fi iya kanakbud wa iya Para Masyuran muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Abdul Qadir Jailani Walaupun dia sudah Sudah menjadi ulama besar tapi dia dikenal keberaniannya Tidak peduli orang dia Dia tidak takut kecuali kepada Allah Syabzu Qadir Jailani tidak takut siapapun sampai kepada penguasa dia tidak takut, ya. Ya. dan dia suatu ketika jadi suatu ketika salah satu khalifah Abbasiyah itu bernadar nadarnya seperti ini saya akan beribadah kepada Allah di waktu di mana manusia tidak ada yang beribadah gimana caranya coba saya tidak akan saya akan beribadah di waktu di mana tidak ada satupun manusia yang beribadah kira-kira kapan tuh mana bisa satu dunia ini manusia pasti ada yang beribadah kan begitu enggak ya? di sini ya di sana nggak di sana di sana kan itu ya? kapan waktunya jawab mana kita tadi tahu sampai bernadar seperti itu saya akan beribadah di waktu manusia tidak ada yang beribadah mustahil ya. karena setiap detik setiap menit itu pasti ada orang beribadah di mana mana entah di sini tidak ada di sana ada di sana tidak ada di sana lagi ada di Indonesia tidak ada di Mekah ada di Mekah tidak ada di Yaman ada kan begitu sulit kita ini kemudian menentukan waktu di mana manusia tidak beribadah dia beribadah akhirnya para ulama di zaman itu berkumpul memberikan fatwa bahawa Khalifah harus bayar berkafara karena mustahil beribadah di waktu di mana manusia tidak beribadah Khalifah harus bayar berkafara kafaratul yamin puasa tiga hari berturut-turut atau memberi makan sepuluh fakir miskin. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tidak ya. Kamu harus tetap beribadah di di mana manusia tidak ada tidak ada satupun yang beribadah dengan ibadah yang sama dengan kamu. Kata Syekh, kata Khalifah bingung, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani memfatwakan seperti itu? Yang lain mengatakan bayar kafarah dia pula kau harus tetap melaksanakannya kata khalifah lalu ibadah apa itu kalau saya sholat hari ini di sana sudah ada orang sholat kalau saya puasa hari ini di sana sudah ada orang berpuasa kalau saya umpamanya sadok hari ini di sana ada orang sadok ibadah yang mana yang tidak bisa kemudian sama waktunya dengan orang lain katanya apa namanya Syabdul Qadir Jaelani, kau harus berangkat ke Mecca kau umroh setelah kau umroh kamu harus menyempatkan untuk tawaf di saat manusia tidak ada yang tawaf di situ. Yeah. akhirnya dia pun betul-betul umroh kemudian dia mendapatkan waktu di mana tidak ada satupun orang yang tawaf nah disitulah dia tawaf yeah. kalau kemarin pas ya Ka'bah lagi kosong corona ya <laughs> ada orang tawaf gitu ya yeah. tapi yang jelas bahwa dari peristiwa ini terkenalah Nama Syekh Abdul Qadir Jailani Dari kasus ini terkenal nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahullah Ta'ala Ma'asyur muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syekh Abdul Qadir Jailani Banyak perkataan-perkataan mas beliau Yang kita bisa petik dari untayan-untayan kata-kata mutiara beliau di antaranya beliau mengatakan tir ila alhaqqi bijana hai alkitab wasunnah terbanglah kau kejar kebenaran dengan dua sayap Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian juga beliau mengatakan akhrijud dunya min qulubikum ila aydikum fa innaha la tadurrukum. Keluarkan dunia dari hati-hati kalian, letakkan di tangan-tangan kalian karena kalau itu yang kalian lakukan maka dunia tidak membahayakan diri kalian. Itulah zuhud namanya. Meletakkan dunia di tangan dan mengeluarkan dari hati. Sebab kalau dunia lenyap, hati tidak terganggu, karena dia serahkan kepada Allah azza wajall. Itulah hakikat zuhud. Walaupun dia kaya, selama kekayaan berada di tangan, hati jadi serahkan kepada Allah. Walaupun harta harus hilang, maka hati tidak mungkin terpikirkan dengan hilangnya harta. Kemudian beliau mengatakan, La tadlimu aha. Walau bisu'idhun fa inna rabbakum layu jawizu zulma zalimin Jangan kalian menzalimi siapapun, Walaupun dengan su'udhan Karena Rabb kalian tidak mungkin Melewatkan kezaliman orang yang zalim Orang zalim itu terbatas Ya, Tidak mungkin kalau dia menzalimi Kemudian betul-betul kita ini mendapatkan kecelakaan ke Sesuai kehendaknya Tidak Karena kezaliman yang dia lakukan pun sudah dicatat di lauhil mahfud Bahkan dalam khutbahnya beliau mengatakan Nas, Wahai manusia Ya ibn Adam Wahai anak Adam Ishma syi'ta fi dunya Fa innal mauta sayati Hiduplah kamu di dunia sesukamu Karena kematian akan mendatangi kamu Wa ahbib dunya mastata, Fa inna ka satu fariqaha Cintai dunia sekehendakmu Karena dunia pasti akan meninggalkan kamu Wa amal ma mastata, ta, Fa inna allaha bi amalika sayu zik beramalah semampukam karena sungguhnya Allah dengan amalanmu akan membalas seluruh amalan dan banyak kisah-kisah yang menarik tetapi kalau kita melihat Syah Abdul Qadir Jailani ini ikhbar dia seorang ulama hambali ingat seorang ulama hambali memang dia itu punya kelebihan kalau dia berceramah memang dia seorang orator orang itu mudah menangis apabila mendengar kata-kata Syah Abdul Qadir Jailani makanya kalau dia membuka majlis ilmu majlis taklim itu yang datang ngaji setiap kali menyampaikan kajian sab'ina alfa rajurid sab'ina alfa talabatil ilmi tujuh ribu para talabatul ilmi itu numprak di masjidnya itu coba bayangkan sekali kajian itu kalau di musim corona ya enggak ada yang kaji kan? walaupun tidak di musim corona siapa kecuali taflik akhbar lah ya bukan kajian rutin kalau kajian rutin beberapa orang aja kan itu ini setiap ngaji 70 ribu numplak di situ coba ingat. kan ulama luar biasa ya, makanya kemudian terlahir para ulama dari dari Syah Abdul Qadir Jailan dan banyak para ulama sezaman dia mengambil akhlaknya mengambil petuahnya dan dia pun melahirkan ulama-ulama dunia setelahnya tetapi para pengikut setelahnya sampai hari ini banyak yang gulu ekstrim melampaui batas bahkan memuji Syah Abdul Qadir Jailani melebihi kapasitas dia sebagai manusia bahkan ada yang sampai menuhankan A'udhu binna yeah. sampai menuhankan Syah Abdul Qadir Jailani dia manusia dia ulama sama dengan ulama-ulama yang lainnya karyanya banyak terkadang orang-orang yang mengkultuskan Syah Abdul Qadir Jailani dia sendiri tak paham siapa Abdul Qadir Jailani bagaimana karya-karyanya Bagaimana pengetahuannya, bagaimana pendapat-pendapat dia seputar solat, seputar zakat, seputar puasa, puasa amal, kadang-kadang paham, ya. dia hanya terbawa cerita orang, terkadang cerita hurufat-hurufat yang ditimbulkan yang tidak ada sanad kepada beliau, akhirnya mengkultuskan dan sampai menuhankan. Allahu Akbar. Ingat bahwa manusia tetaplah manusia. Kita hargai dia seorang ulama besar, ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih sama dengan ulama-ulama yang lain ya dan kita mendoakan rahimahullah semoga Allah merahmati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apalagi nasab beliau memang dua-duanya keturunan Hasan dan Husain dari jalur bapaknya Hasan dan dari jalur ibunya adalah Husain dan kita tidak menafikan banyaknya karamah dari Syekh Abdul Qadir al Jailani dan sekali lagi bahwa beliau sangat terpengaruh dengan pemahaman Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali ini kisahnya juga sangat menarik. InsyaAllah nanti kita akan kisahkan beliau. Dan beliau adalah salah satu guru juga dari. Asyik Abdul Qadir al-Jailani. Rahimahullah ta'ala subhanahu wa'ala bihamdika. Shadu an la ila ila anta astaghfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.